satu, dua.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 tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRevel. Oke yuk langsung saja yang pertama kali ini saya akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya sahabat bediler Jadi untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bedilan. Kemudian untuk tabung dari senapan angin ini memiliki OD 25 mm yang ketebalan kisarannya 2 2,7 mm ya sahabat berdealer pengisian angin senapan angin ini menggunakan sistem pompa gejruk manual ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 hingga 2500 PSI dan mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap hingga 1100 fps ya sahabat bediler kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magazin dan manometer jadi untuk magazinnya ini berisi 14 ya sahabat jadi sahabat bidara tidak perlu repot-repot lagi untuk mengisi mimis secara satu per satu Dan kemudian untuk manometer ini terletak di bagian bawah popor ya sahabat bidara. Jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin Nah dan kemudian senapan angin ini juga sudah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 yang luar biasa, mantap ya sahabat bediler, dan untuk Popor dari senapan angin ini Bervarian uh, magnum hitam Coklat ya sahabat pediler. jadi seperti ini Untuk tampilannya nah popor ini Terbuat dari bahan kayu mahoni Pilihan yang memiliki tekstur Sangat lembut kuat dan juga Kokoh kemudian di belakang popor Ini juga sudah dilengkapi dengan Penyangga bahu yang memang dirancang Secara khusus untuk Memberikan kenyamanan saat Berburu ya sahabat pediler. Oke sahabat pediler kita langsung saja lanjut Untuk full setnya ya sahabat bediru. Nah senapan angin ini saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan Yang pertama ada teleskop predator 39x40 Kemudian juga saya padukan dengan peredam gamo HW100 Oke sahabat kali ini saya akan mengulas teleskopnya terlebih dahulu ya sahabat berkali Jadi untuk teleskop predator ini sangat membantu dalam membidik sasaran jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat berkali Kemudian di dalam lensa dari teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan lampu retikel yang bisa digunakan untuk berburu di waktu sore hari ataupun malam hari ya sahabat bediler. Nah kemudian untuk peredam dari gamu HW100 ini yaitu juga sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga mencapai 85% mode senyap. Kemudian, untuk peredam gamo ini juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin, mulai dari gejluk PCP dan juga uklik, ya sahabat pediler. Oke sahabat, bediler, kali ini saya juga akan melanjutkan untuk uji power dari senapan angin gejluk ini. Nah, untuk uji powernya sendiri. Nantinya akan langsung diuji oleh teman saya yang sudah berada di area outdoor Oke yuk langsung saja dan daripada kalian penasaran Yuk simak video berikut ini Ya terima kasih untuk rekan saya yang berada di ruangan indoor Telah menjelaskan uh, spesifikasi dari senapan kali ini oke okay? Sekarang giliran saya yang berada di area outdoor Untuk uh, mengetes power dari senapan kejeluk DPP Fusion 2560 Magnum hitam coklat magazin plus manometer ini ya. Oke kali ini saya akan uh, menembak memakai sasaran pidik yaitu batu bata kurang lebih untuk jaraknya yaitu sekitar 10 hingga 15 meter. Oke langsung saja kita tes powernya. Cekidot. Saya tarik dulu untuk krendelnya satu kali tarikan. Kemudian saya masukkan alnisnya. Uh, Kunci lalu titik, oke. Okay, percobaan pertama seperti itu, oke. Okay, lanjut ke percobaan yang kedua, satu, dua. Lanjut ke percobaan yang ketiga, masih memakai satu kali tarikan Grendel Satu dua. Jadi seperti itu sahabat bidelor. Untuk tes power kali ini untuk senapan jeruk DP Fusion 2560 Magnum hitam coklat magasin plus manometernya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan untuk teman saya yang berada di ruangan indoor. Bener, jadi itu tadi ya untuk uji power dari senapan angin gejluk big game ini Nah untuk uji powernya luar biasa mantap ya sahabat bedir Dengan jarak 15 sampai dengan 20 meter ya sahabat bedir Oke sahabat bedir langsung saja kita lanjut untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.425.000 ya, Sahabat bedir sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game bermagazin ya sahabat nah dengan harga segitu pun sahabat beda juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti peredam standar nah peredam standar ini juga sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin dan kemudian untuk bonus yang kedua jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus minus tester ya sahabat beda jadi sahabat beda tidak perlu lagi membeli minus ya nah apabila dirasa kurang dengan jumlah minus ini sahabat beda bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya airifal karena dari kami juga menyediakan beberapa jenis mimis ya sahabat bediler dan untuk bonus yang ketiga yaitu ada spare part lalu ini juga ada tali sandangnya ya sahabat bediler jadi tali sandang ini sangat membantu sahabat bediler dalam membawa senapan angin yang akan digunakan berburu ya sahabat bediler jadi lebih simple dan praktis Oke, yang terakhir yaitu ada STKS-nya, ya sahabat bidir. Jadi, STKS ini surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman, ya sahabat bidir, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat, beda mungkin itu saja untuk ulasan full set dari senapan angin Gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor magnum hitam coklat bermagazin plus manometer. Oke sahabat, beda mungkin itu saja untuk ulasan dari senapan angin Gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor magnum hitam coklat bermagazin plus manometer. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu. Tentu bagi sahabat berdiri yang sedang mencari senapan angin Gejlup big game terbaik Dan untuk harganya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya sahabat bediler. Jadi bagi sahabat bediler yang berminat ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya iRevel. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler untuk mendukung channel youtube ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel youtube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rifle. Oke sahabat bener terima kasih, saya undur diri dulu dan salam bediler